Halo, jumpa lagi dengan Reinsubuke. Di video kali ini, saya akan berbagi tips buat teman-teman yang pemula di aplikasi Snack Video. Oke, udah banyak buat konten, belum dapat? Gaji belum dapat cuan, udah capek-capek buat konten, tapi belum dapat gaji. Wah, caranya adalah untuk mendapatkan gaji. Nah, banyak cara kita mendapatkan cuan di Snack Video. Pertama-tama, kita undang teman sebanyak-banyaknya, maka kita mendapatkan cuannya seberapa pun ya, teman-teman. Ya, per orangnya itu. Jadi, buat teman-teman yang pemula. Undanglah teman-teman sebanyak-banyaknya Nah itu yang pertama Yang kedua Maka buat konten Buat konten Jika viral hari pertama Kamu upload konten Maka selama 7 hari Masuk peringkat video tersebut Maka akan mendapatkan juannya Seperti teman-teman Itu yang kedua Dan yang ketiga Cara mendapatkan gaji bulanan Ada dua cara mendapatkan gaji bulanan gimana cara mendapatkan gaji bulanan di Snack video maka pertama-tama kamu bisa bergabung di grup family grup family hanya satu grup 500 orang yang masuk top peringkat cuma 25 orang ya teman-teman jadi yang buat teman-teman yang ingin mendapatkan gaji maka bisa juga bergabung di grup family jadi yang top Top 25 orang yang masuk peringkat Maka dia yang masuk dapat gaji bulanan Seperti teman-teman Nah yang kedua Gimana cara mendapatkan gaji bulanan lagi Maka bisa juga bergabung Mendaftarkan diri ke agensi Bagaimana cara mendaftarkan diri ke agensi Maka di simak video ini Lalu tonton video ini selanjutnya cara mendaftarkan diri di agensi Seperti teman-teman. Jangan di-skip ya. Jika bermanfaat konten ini, silakan ditekan tombol subscribe dengan tombol lonceng, like, comment, share agar saya bisa semangat lagi buat konten. Maka silakan ditonton video selanjutnya cara mendaftarkan diri ke agensi Ini dia. Dengan aja masuk ke Google Chrome ya teman-teman ya. Nah, saya klik di bagian Google Chrome. Nah, ini di sini sudah ada yang tertampilkan karena saya sudah pernah mencari ya, teman-teman. Jadi, kita cara mendaftar sebagai agensi di Snack Video. Nah, akan tampilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah. Teman -teman. Pendaftaran Snack Video Talent Creator Agency. Ya, ini. Nanti akan tampilnya seperti ini di google chrome ya teman teman ya nah di sini kita mendaftar lalu menggunakan identitas sendiri teman teman seperti itu kita menggunakan akun email seperti itu ya oke kita scroll dulu ke bawah ini sudah ada semua pembayar apa namanya teman teman persyaratan semua ya teman teman ya sudah lengkap kita cuman mengisi aja ini gratis cara mengisi dan pendaftaran juga gratis ya teman teman begitu ya Nah di sini kalau saya udah baca semua jadi nanti durasinya lebih panjang ya teman-temannya. Jadi saya sebut satu persatu aja. Oke di sini kita lolos mendapatkan bonus viral video kita. Makin ini ada so ada apa ya teman teman ya Yang di sini ya 5M berarti 500 US Dollar. Seperti itu so ada semua ini persyaratannya teman, -teman ya jika tembus 10k sampai 20k berarti kita dapatkan 2 dolar ini sudah semua persyaratan ketika view-nya konten kita begitu teman-teman. Oke. Okay. Nah, di sini talan berjanji bahwa data informasi yang diberikan adalah benar dan sah dan akibat yang ditimbul dari kesalahan informasi tersebut akan ditanggung sendiri. Artinya, kita mengisi nama sendiri dengan identitas sendiri teman-teman. Nah, ini ada nama lengkap. Jadi, kita menggunakan nama yang sesuai yang ada di KTP kita itu, teman-teman. Jadi, ini kita scroll lagi. Nah, di sini ada ya teman teman ya. ini kita mengisi link videonya yang kita mau video seleksi ya teman teman untuk untuk video seleksinya harus dibuat rapi ya dan untuk video pertamanya itu teman teman harus menyebut high snake video perkenalkan begitu ya teman teman ya jadi baru ini dia konten saya seperti itu. Nah di sini ting tinggal tempelkan linknya video seleksi ya teman-teman ya. Nah di sini pili tinggal pilih kategori yang teman-teman mau yang cocok buat teman-teman kategori. Tinggal pilih aja kategori yang kamu mau ada semua nih talent apa semua kan ada semua komedi. Nah, ada semua, atau film-film ada semua kan di sini. Kalau edukasi, edukasi, fotografi, fotografi begitu teman-teman. Ini udah lengkap semua ya teman-teman Tinggal pilih aja. Nah di sini udah lengkap kalau tentang musik, musik, kalau duet-duet. Seperti itu teman-teman. Ini tinggal pilih talent mana yang kami cocok buat teman-teman yang mau ingin daftar di. Snik Video menjadi agensi seperti itu teman-teman. Nah di sini tinggal ting ketik nama ID kamu yang ada di snack Video menggunakan nama kamu yang kamu pakai di snack Video begitu teman-teman. Nama artinya nama profil di aplikasi Snik Video begitu. Nah di sini jenis kelamin lalu umur yang sesuai yang biasa teman-teman pakai nah di sini tempelkan link TikTok ya link aplikasi apa link profil kalian linknya begitu jadi habis linknya lalu tempelkan lagi ID-nya di sini lagi ya TikTok followers angka saja berarti angka saja misalkan sepuluh ribu jadi 10 k begitu teman-teman seperti itu. Nah di sini IG link IG link profil kamu ya, ditempelkan lagi. Lalu ID kamu IG, IG ID kamu kan di sini tempelkan lagi. Lalu followers IG kamu. Nah seperti teman-teman habis itu link profil di YouTube. Teman-teman, ya, link profil to YouTube-nya, link akun YouTube-nya harus wajib ditempelkan yang ada semua di sini, dan ID YouTube wajib dipasang juga. Nah, di sini followers YouTube artinya subscriber YouTube. Nah, habis itu tinggal screenshot di bagian foto sini, ya, teman-teman. Ya. kita tambah. Nanti kita tambahkan filenya di sini, artinya foto kita screenshot, uh, macam akun TikTok yang banyak followers atau akun YouTube atau akun IG. Itu harus screenshot dan tambahkan di sini ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman, dimana yang teman-teman pakai yang paling banyak followersnya tinggal kita tempelkan saja. Tambahkan saja fotonya di sini ya, yang saya udah garis lingkarin ya. Seperti teman-teman, nah di sini tanggal lahir kamu, artinya tanggal lahir kamu yang sesuai kamu gunakan dalam kehidupan nyata. Begitu, teman-teman. Nah, kota ini harus isi juga kota kamu, teman-teman. Nah, lalu habis itu mengisi email, email kamu, habis itu nomor WhatsApp. Setelah itu kamu harus bergabung di link. Begitu ID link ya, teman-teman ya. Lalu di sini kalau udah semua mengisi apakah teman-teman diajak dari admin atau teman-teman lalu tinggal kita pilih namanya, teman-teman. Kalau tidak ada yang mengajak teman-teman, boleh aja mengisikan pilih yang lain begitu teman-teman centang di bagian yang lain begitu kalau ada yang ngajak antara salah satu ini kita mengisi aja klik ya teman-temannya jika tidak ada yang mengisi pilih aja yang lain kalau kosongkan juga bisa aja ya, teman-teman ya apa status kamu nah jadi ini artinya kalau setiap mendaftar ini ada kan Iya saya UGC saya tidak diperbolehkan mendaftar ke agensi artinya di sini kamu harus pilih yang tidak tidak saya bukan UGE UBC ya begitu teman-teman. Jadi -teman. ya, di sini sudah semua persyaratan nanti kalau udah dilolos nanti masuk spesies seperti ini teman-teman. Seperti ini. Jadi kalau udah semua langsung kirim. Oke teman-teman langsung klik kirim ini Harus mengisi semua ya teman-teman ya Jangan sampai kosong salah satu pun Dan wajib dibaca semua persyaratan yang ada di sini ya teman-teman ya tempat pendaftaran Emang gratis cara mendaftar Tapi kalau kita dapat rezekinya maka kita bisa lolos ya teman-teman itu tergantung dari nasib saya, dari teman-teman ya. Kalau nasib keberuntungan, pasti lolos, teman-teman wajib dicoba ya, teman-teman yang ingin jadi agresif di Snack Video. Terima kasih, selamat menonton, dan terima kasih si sudah tonton. Jangan lupa ditekan dulu tombol lonceng, tombol subscribe, dan lainnya agar saya semangat lagi buat konten. Terima kasih.